1. Petai dan baskom 2. Mangkuk dan pisau dapur 3. Segelas air putih 4. mangkok kecil dan sendok untuk nyimpan lulurnya nanti kita kikis atau kerok kulit betai. Bagi yang belum terbiasa diusahakan bulan-bulan aja sih, takutnya nanti cedera atau celakaan gitu. Emang sih, ada rada susah, tapi emaknya luar biasa loh. Karena ternyata kulit betai itu mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, kalsium, Kalium dan natrium yang cukup baik untuk kulit kita Tara dan inilah hasil dari pengerukan dan penyikisan kulit petai Masukkan air ke dalam mangkuk Sampai berlebihan airnya ya guys Soalnya ini emang perlu sampai kental sih Dan inilah hasilnya Terlihat kan guys Gelembung-gelembungnya atau Busa-busanya gitu Karena ini memang Dari kerokan kulit betanya Emang 100% alami dan murni nggak ada efek sampingnya Cuman efek sampingnya ya gitu Ada bau dikit Yang apa-apalah kan Kan namanya juga mau Perawatan diri Untuk membuktikan dan menghaluskan kulit ini emang mahal alam sih guys ayo ayo kuat kuat, kuat. kuat, kuat. kalau gak, gak percaya silahkan cobain di rumah masing-masing ini modalnya cuma 10 ribu guys tinggal beli besar pake aja atau berserah sebuah gitu atau berserah pake dan juga ini cuma pake dikitan bukan buahnya yang dipake ya ya ya ya I'm I'm going, going, going, crazy I'm going, going, going, going crazy going, crazy Dan lihat hasilnya guys, itu baru pertama kali ya disiram ya